Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mau tapinu ya, guys. Tapinu. Nah, ini bahannya. Pa, daging sapi. Ini enggak tahu namanya apa. Nah, ini udah rebus. Ntar tinggal dibawa ke depan ya. Makan di depannya kompor, ntar. sambilnya guys Sambil. nah ini sosis daging udang ini kalau di Indo namanya babat ya ini cumi-cumi ini pentol banyak macamnya masih menunggu menantunya makan guys